Bunda Lesti dan Papa Bilar saat berjualan di tiktok persahabatnya Pastinya kalian happy banget ya ketika melihat Idola kesayangan kita berjualan Ada saja Aksi lucunya, aksi digesreknya Sampai motornya Abang El aja jadi korban kegesrekan mereka tuh, persahabat. Aduh, bikin ngakak banget ya Aksi lucunya Lesti dan Bilar Hingga komentar begitu banyak diberikan di antaranya persahabat dari akun prima ipang di situ mengatakan capek yakin nonton mereka live tawa mulu ada aja kelakuan mereka berdua gasrek nggak ada matinya saya selalu dan semoga selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik maupun punya niat tidak baik amin ashallaumuhumajid persahabat sampai capek nih lihat kelakuan gasreknya lesti dan rizky bilar saat berjualan wow. Ada juga persahabat yang komentar lain dari Nilam di disitu mengatakan Hanya di Leslar jualan Live TikTok seheboh ini tuh Hanya Leslar ya yang jualannya seheboh ini emang selalu paling bisa bikin kita bahagia Kemudian juga persahabat berikutnya kita lihat nih romantisan yang tentunya diperlihatkan oleh Idola kesayangan kita Selain gesrek Tentunya kekiutan, kemesraan pun Diperlihatkan oleh idola kesayangan Kali ini Terlihat ya lagi bisik-bisik manja Gini aja sudah bikin baper Para jowlo, para sahabat sejagat raya tuh. Kita lihat tanggapan Dari para fans Dari Anilove on the score LL Mengatakan, mereka bisik-bisik Apa sih, lama banget, deh Katanya tuh ada juga tanggapan Drinina Yoliana 5194 disitu mengatakan di kalimat komentar Yang jomlo aku udah pesan gojek roket, aku tunggu kalian dipanggang Katanya tuh, aduh Masya Allah, bisik-bisiknya sampai lama banget bersahabat ya, bikin kan iri, apalagi sampai senyum-senyum Aduh Masya Allah, pokoknya paling biasa membuat baper semua orang Masya Allah Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat ya ada momen spesial juga Kali ini gantian Bunda Leslie yang lagi di dikretek-kretek persahabat ya Saya selalu pokoknya untuk Bunda L Mudah-mudahan tentunya Bunda L selalu dikelilingi oleh orang baik Selalu dilancarkan segala apapun yang dilakukan, amin Kemudian kita lihat juga persahabat ya Ini ada momen spesial live Instagram Dari Pak Menteri bersama dengan Bunda Lesti Gamis Lesti viral dan fenomenal begini tanggapan Lesti Yang membuat kita bangga dan kagum dengan Lesti kejora jawaban-jawabannya tertata dengan rapi Kalimat-kalimatnya pun sopan banget ya Ini yang selalu membuat kita bangga dengan idola kesayangan Attitude yang selalu terjaga dengan baik kita lihat tersahabat tanggapan positif dari berbagai fans kita lihat di sini dari akun zzh.hjs Salut Lesti keperhatikan hanya Lesti seorang penyanyi dangdut dalam berbicara terjaga tidak ada kasar dan selalu ada asma Allah yang ia ucap Sepertinya ia berkata dipikir apa membuat orang luka meski usia muda tuh tersahabat. Semua orang aja bangga dengan Lesti Kata-katanya tentunya tertata dengan rapi Kalimatnya pun begitu sopan itu memang selalu dijaga oleh seorang Lesti kecora, kita bangga Kemudian juga prasabat di story-nya Papa B malam Beripas kembali postingan Dinda How Kita lihat ya Tentunya Reba yang ini lagi karaokean Menyanyikan lagu Bunda Lesti Dengan lagu Sekali Seumur Hidup Suaranya pun the best banget Sampai Papa B aja mengatakan Sudahlah nyanyi dangdut ajalah Rembayang katanya tuh Saking bagusnya ya Masya Allah Dan kita lihat juga Bunda Lesti pun Memposting video yang sama Ketika Rembayang karaokean Lagunya Tentunya lagu Sekali Seumur Hidup Ini keren banget Lagu Lesti masuk menjadi lagu andalan Berikutnya kita lihat juga persahabat ini ada videonya Abang L, itu lucu banget persahabatnya. Alhamdulillah kita disuguhkan kebahagiaan full oleh keluarga kecil Lesnar Saya selalu untuk Abang L, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, amin Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat ya Tentunya momen vlognya Lesnar Entertainment yang bikin lapar dan bikin baper pastinya yuk jangan lupa untuk berduku Leslar Entertainment supaya bangkit kembali sukses dan maju persahabat ya, karena vlog kemarin yang disuguhkan di momen ini spesial banget persahabat ya, keromantisan pun disuguhkan oleh Lesti dan Bila Radio, Masya Allah emang paling bisa banget bikin semua orang baper bahagia doakan yang terbaik, support yang terbaik yang untuk indola kesayangan, semoga juga kita mendapatkan